Fitur, dan Harga Di tahun 2021, small SUV semakin marak di Indonesia, termasuk Nissan Magnite yang tampil dengan gaya. Selain itu, Nissan Magnite juga dibekali mesin turbo yang memaksimalkan akselerasi dan tenaga saat dikendarai. Lantas apa saja keunggulan mesin turbo cas untuk small SUV ini? Lalu bagaimana dengan spesifikasi, fitur, dan harga Nissan Magnite? Simak ulasannya berikut ini. Keuntungan dari mesin turbo. Salah satu keunggulan Nissan Magnite adalah mesin turbo. Memiliki mesin turbo di mobil ini menambah banyak tenaga. Sementara mesin 1000 cm3 non-turbo biasanya hanya menghasilkan tenaga maksimal 65 bhp. Extra turbo pada mesin inline HRAO 1.0 liter Nissan Magnite meningkatkan tenaga hingga 100 bhp pada 5000 revolusi per menit. Kenaikan yang curam ini mendukung performa mesin, sehingga traksi mobil menjadi lebih ringan. Selain lebih bertenaga, mesin turbocharger biasanya dapat meningkatkan penghematan bahan bakar karena mesin turbocharged dapat mengoptimalkan pembakaran yang lebih sempurna. Selain itu, komponen turbo hanya mengandalkan udara buang untuk menjaga beban mesin. Padahal, mesin turbo mampu melakukan efisiensi bahan bakar. Namun efisiensi ini juga didukung oleh kondisi jalan dan kualitas bahan bakar yang digunakan. Nissan Magnite HRAO Turbo yang serba baru menggunakan liner silinder port cermin yang sebelumnya ditampilkan pada Nissan GTR. Teknologi ini mampu mengurangi drag mesin memberikan akselerasi yang lebih mulus serta mengoptimalkan kontrol panas dan pembakaran. Mesin ini menawarkan akselerasi hingga 50% lebih baik dibandingkan mesin non-turbo di kelasnya. Fitur All New Nissan Magnite Mesin turbo charge bukan satu-satunya fitur keren dari All New Nissan Magnite. Ada juga beberapa fitur yang meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang. Berikut beberapa fitur unggulan All New Nissan Magnite yang tak kalah pentingnya. 1. Heel Start Assist Apakah Anda sering ragu saat harus melewati tanjakan? Memulai bantuan dari bukit bisa menjadi solusi terbaik. Fitur ini mencegah mobil terelincir ke belakang saat melintasi tanjakan, pastinya akan mengurangi rasa cemas saat harus pergi ke tempat parkir atau menyusuri jalan pegunungan. Cruise Control. Lelah kaki menekan pedal tidak akan terjadi lagi berkat adanya Cruise Control. SUV ini memiliki Cruise Control yang bisa diaktifkan di jalan raya. Nissan Magnite yang serba baru secara otomatis menyesuaikan kecepatan Anda dan memungkinkan Anda untuk bersantai selama perjalanan. Kamera 360, Round View Monitor Fitur All-New Nissan Magnite Rear Screen Kamera merupakan yang pertama di kelasnya. Fitur ini memungkinkan Anda melihat kondisi sekitar mobil secara 360 derajat. Bahkan, layar audio mengambang 8 inci memiliki mata lang yang terlihat seperti ada kamera di atas mobil Anda. Kerumitan parkir dan mengemudi melalui lalu lintas padat hanya akan jadi sejarah. 4. Vehicle Dynamic Control Kecepatan kendaraan lebih stabil dengan pengendalian kendaraan yang dinamis. Berkat fitur tersebut, SUV langsung mendominasi saat memikirkan medan yang sulit, seperti jalan yang kasar dan tikungan tajam. Traction Control System Keamanan terjamin berkat sistem kontrol traksi yang dapat mengoptimalkan pengereman, memaksimalkan traksi, berkat fitur ini, risiko terpeleset di medan licin bisa diminimalkan. Harga dan varian All-New Nissan Magnite All-New Nissan Magnite tersedia dalam dua pilihan warna, yakni klasik dan two -tone. Pilihan warna klasik adalah Black Silver, Onyx Black dan Storm White. Sementara itu, tersedia warna Two-Tone, Flare Garnet Red dan Onyx Black, serta Pearl White dan Onyx Black. Anda dapat memilih di antara empat varian, dan berikut daftar harganya. All-New Nissan Magnite Aper 1.0 L Turbo MT mulai Rp240.800.000. All new Nissan Magnite, Aper 1.0 L Turbo CVT mulai Rp256.300.000. All new Nissan Magnite, Premium 1.0 L Turbo MT Rp258.300.000. All new Nissan Magnite, Premium 1.0L Turbo CVT 238.800.000 rupiah. Keberadaan mesin turbo pada all-new Nissan Magnite semakin memperkuat posisinya sebagai small SUV yang tangguh di segala medan. Selain itu, fitur yang melengkapinya juga mendukung kenyamanan serta keamanan pengendara. Demikian sekilas info tangguhnya Nissan Magnet Turbocharger 2023. Kirim komentar guna perbaikan channel ini. Salam Car 2 Channel.